Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Kurniawan ya Dan apa kabar kalian saat ini, saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Nah di kesempatan video kali ini, saya ingin sharing atau memberikan solusi mengenai gagal bayar di aplikasi kredit pintar Namun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aplikasi kredit pintar ini ya Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu aplikasi Kredit Pintar itu seperti apa, namun di sini saya akan jelaskan kembali mungkin bagi teman-teman yang pemula ya. Nah di sini saya akan jelaskan untuk teman-teman semua. Nah jadi aplikasi Kredit Pintar ini yaitu aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar dan berlisensi di otoritas jasa keuangan atau secara kesimpulan aplikasi ini yaitu aplikasi yang sudah resmi nah jadi saya pastikan aplikasi kredit mental ini bisa menjaga keamanan data pribadi kita ya nah yang mana untuk keamanan data pribadi itu seperti KTP nomor telepon ataupun data pribadi yang lainnya nah jadi saya rekomendasikan untuk teman-teman terutama bagi pemula ya Nah, jika teman-teman membutuhkan dana secara mendesak, silakan teman-teman bisa mencoba mengajukan di aplikasi Kredit Pintar ini. Nah, yang mana untuk proses pengajuannya sangat mudah sekali ya. Karena cukup dengan KTP dan nomor rekening saja, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Nah, oke okay, kita lanjut untuk ke pembahasan inti yaitu mengenai gagal bayar nah sebenarnya jika teman-teman gagal bayar di aplikasi yang sudah resmi di OJK itu sangat eh, berpengaruh untuk kedepannya ya nah seumpama jika teman-teman gagal bayar di aplikasi kredit pintar 6 nah, nanti nama kalian itu akan di blacklist ya di data AFI nah, yang mana AFI ini yaitu eh, wadah semua dari aplikasi pinjaman online terutama pinjaman online yang sudah resmi ya nah jadi untuk kedepannya nanti teman-teman akan sulit untuk e, mengajukan pinjaman uang secara online baik di aplikasi kredit pintar ini ataupun di aplikasi yang lainnya nah maka dari itu jika teman-teman gagal bayar e, di aplikasi ini nah silakan untuk saran saya teman-teman bisa e, membayarnya, ya. Nah, yang mana e, pembayaran tersebut itu sudah kewajiban kita selaku peminjam. Nah, yang mana e, perjanjian tersebut sudah disetujui pada saat kita melakukan proses pinjaman, ya. Namun, jika teman-teman masih kesulitan, ataupun karena faktor lain, ya, sehingga teman-teman masih belum bisa melunasi semua tagihan yang tertera di aplikasi teman-teman itu. Nah jadi untuk kesalahan saya silahkan teman-teman nanti bisa menghubungi uh, call center ya atau uh, pihak internal dari aplikasi kredit pintar ini. Nah di sini untuk cara menghubungi pihak internal ini sangat banyak sekali ya untuk pilihannya bisa melalui website ya ataupun bisa juga melalui nomor handphone ataupun nomor eh, mohon maaf untuk Gmail juga bisa ya dan FB bisa juga melalui IG ataupun bisa juga melalui Twitter Nah silakan teman-teman pilih salah satu opsi untuk menghubungi pihak internal dari aplikasi kredit bentar ini ya Nah silahkan nanti teman-teman bisa bernegosiasi mengenai masalah pembayaran ya. Entah itu hapus bunga dan denda ataupun eh, program keringanan yang lainnya. Nah biasanya jika aplikasi itu benar-benar resmi dari OJK. Biasanya pasti ada keringanan ya. Baik program hapus bunga ataupun... Keringanan yang lainnya, nah, biasanya itu pasti ada. Nah, silakan nanti teman-teman sebisa mungkin untuk bernegosiasi mengena, mengenai keringanan, ya. Namun, untuk saran saya, jika teman-teman sudah ada program keringanan dan untuk pembayarannya harus di, di dalam sistem, ya, artinya. Untuk saran saya, teman-teman jangan pernah mau untuk membayar tagihan di luar sistem, baik itu transferan terbang, melalui virtual account ataupun metode yang lainnya. Jadi untuk saya, untuk saran saya, silakan teman-teman eh, meminta kode pembayaran sesuai dengan eh, nomor tujuan yang ada di aplikasi teman-teman tersebut ya. Jadi, silakan teman-teman nanti bisa uh, cek untuk kode pembayarannya di aplikasi kalian masing-masing. Nah, hal ini harus teman-teman ingat ya. Karena sering terjadi pembayaran di luar sistem itu uh, banyak DJI salah gunakan ya. Banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan pihak internal dari aplikasi tersebut. Nah jika teman-teman bayar melalui uh, Nomor pembayaran di luar sistem itu nah, nanti Pembayaran teman-teman tidak akan Masuk ya di Aplikasi kredit pintar ini Nah jadi itu untuk Saran saya Nah silakan teman-teman nanti bisa Pilih untuk Opsi Cara menghubungi Pihak internal dari aplikasi kredit pintar ini Nah, silahkan teman-teman bisa pilih salah satu dari keenam opsi tersebut ya Nah jadi itu saja untuk saran dari saya Namun jika teman-teman masih belum paham dan jika teman-teman ingin sharing Silahkan teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar Oke mungkin sampai sini dulu video saya kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh